Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara mengatasi kontak whatsapp yang sudah disimpan Tetapi munculnya masih nomor Seperti ini Dan sebagian kontak di status saya pun munculnya nomor Padahal untuk nomor ini sudah saya simpan ya Nah jika kalian mengalami hal ini Maka ada cara yang mudah untuk mengembalikan nomor ini menjadi nama kontak Nah semua videonya Oke, sekarang saya akan mengembalikan nomor ini dan juga nomor yang satunya supaya menjadi nama kontak caranya sekarang kita buka aplikasi kontak yang ada di HP kemudian kita buka untuk bilah kontak berikutnya Scroll ke paling bagian bawah ya nama yang sudah tersimpan itu biasanya menjadi duplikat atau ada dua dikarenakan akun Google yang tersimpan di HP lebih dari satu dan ini merupakan kontak duplikat berbentuk nomor Caranya sekarang tinggal kita hapus saja untuk nomor yang ada namanya seperti ini. Kita hapus. Dan lakukan ke semua nomor yang ada namanya. Oke, sudah semua terhapus. Kemudian sebelum membuka aplikasi WhatsApp, kita tekan dan tahan dulu di aplikasi WhatsAppnya. Seperti ini. Kemudian pilih info aplikasi. Berikutnya paksa berhenti. Berikutnya pilih lagi izin. Kemudian pilih kontak. Dan untuk izin kontaknya kita cabut dulu. Kita pilih di sini jangan izinkan. Kemudian kita keluar dan kita buka lagi aplikasi WhatsApp. Nah di sini untuk nama kontak hilang semua ya menjadi nomornya. Untuk mengembalikannya tinggal kita klik saja ikon chat yang ada di sini. Pilih lanjut. Pilih lagi izinkan untuk akses kontak. Nah sekarang untuk kontak sudah kembali normal. Kita kembali untuk melihatnya. Dan sekarang untuk namanya sudah kembali berganti menjadi nama kontak kita. Untuk nomor sudah tidak muncul lagi. Oke, bagaimana? Sangat berhubungan. Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.